Wabah virus corona Mengubah Kehidupan Sangat Umat manusia Di seluruh dunia Dan hari ini Jangan gentar. Dan jangan takut Sebab semua ini akan berakhir Tuhan tolong anda anakmu Dari semua bencana Aku hendak memujimu pada segala waktu. Tuhan tolong anak-anakmu dari semua bencana ini. Karena Tuhan jiwa. Kubar Mulia muliakan namanya. Jangan gentar dan jangan takut. Semua ini akan berakhir. Tuhan, tolong anak-anakmu dari semua bencana ini. Aku hendak. Pujimu, pada segala waktu Tuhan tolong anak-anakmu Dari semua bencana ini. Aku hendak memujimu pada segala waktu Tuhan tolong anak-anakmu Dari semua bencana ini Karena Tuhan jiwaku barneka muliakan namanya muliakan namanya